makanya kursi wun, gede ulama ulama itu yang bisa terang ngomongannya, ketika ulama-ulama itu kemampuan Quran wal kitab bil-mubin, kitab yang mampu memberi penjelasan, itu yang maris ulama coba saman semenjak ngaji saya ini contoh paling gampang, saman ngelakang oleh layel itu kan kelihatan biasa biasa sampe ngantuk, kadang ngerem mimpin tahlil, macam-macam lah kemudian orang barbar, macam-macam oke lah itu, kamu gede manusianya enggak apa-apa ada nggak <tuk> mangkalau tenang, <tuk> mangkalau tenan dek wong sering kulo kiai lah, sering kiai, bisa tahlil kan kulo wangi gocok kan, bisa tahlil, sangoni akil, sungkan aja, kalo kalo kalo seneng, kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo kalo jadi di daerah saya itu ada mitos, Sampe ngerti setambal, Quran kecil, jari di jimat, tapi jari ini, tapi di produk yang kudus kata, selaweibu kan, jadi di kliwon itu reganit itu selaweibu juga kalau punau kan, tapi mau selaweibu orang yang asli, nah itu sebetulnya yang asli itu hanya lima atau sembilan itu singawe ini, jenis kisar ini terkenal jadu itu yang asli, ya tapi ageruang yang kalem asli, karek ya karek kare maklare. Tapi, jika oh. Mas. tak masalah. Tunggu terus, Masar kliwon, tempatnya langsung dibuktikan. Oh, oh, oh, oh, dagangan oh, oh, nak oh, oh, sak-sak oh, oh, oh, oh, sitok-sitok oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal oh, oh, cerita oh, oh, oh, oh, Ya kayak bakal di Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini, ya Yusung udah ngaku aja, jemmy sebelah Rohman, bapak-bapakmu -bapak seberapa pangeran? Mila, yang punya rumah itu mangkalnya bukan main, karena di sebelahnya sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlile gayung suwi. Lama-lama gerbengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus baliknya, Yusngnya naecon, kon bukti orang no nak tahlil itu banding baik sapi ini. Kau ngetok ketlobo, ketlobo, lha kemarin ngetok, ketok, ketok. Kau ngehitimbangan, sing si tok kan nyancangi sapi, sapi udah gubri, sing si tok kan kosong, mengambil tiga koh, tibagan, ketlobo, ketok tiga timbangan. Jusok saya ini uang akeh, malahnya terus tampil keramat, saya ini uang akeh. Dia ini moni Bismis jumpat, sing sapi kalah, lu bisetok jumpat, mau Bismillahirrahmanirrahim. Rahman rohim jumpat, aja akeh keramatin, jumpat. Gue bangun, Gue tekan. So, Majahiku dia kalian di sebelah rumah. Gua seranggram bagus sih. Iya, Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. roto Iya. penggemar Iya. Iya. Iya. Aku Iya. Iya. Iya itu tadi logikanya Quran makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita enggak apa-apa mereka mengaku Tuhan tapi kita cek apa mereka menciptakan langit ketika ditanya mereka bilang tidak juga ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab amuhuliku minwiri segin kita diciptakan tanpa sebab aneh juga secara akal kan masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada akhirnya kita temukan oh penyebab itu bernama musabbibul asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Nah, Lane kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiro tau batin. ya iya al al-ma'rifah kata Imam Syafi'i nikmat batin itu mak. Nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul ambia, ma'rifatul ulama, ma'rifatul aulia, ma'rifat yang la ziluhul fitan yang enggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Itsubut sibho tahwah waman ahsanu wahi sibho sudah permanen, sudah menjadi sibho. Nah ini insyaallah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apa. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya butuh pelatih. Nah, aku putus plate. Aku senglatih nglatih kowe mau mukro saulan setan Kompetitori, awar kue terus lah, itu masalah pelatih arang-arang, setan nih. Nah, itu arang-arang, nah itu selora melon-melon. Karena dulunya seru kan mesti ono pelatih, ono pengganggu. Nah, pelatih saul pisan, pengganggu nih. Tapi sekali yakin, Inakai Kaseitonik, Ananobo, gue evasi yakin gue anget jaal hakku. Masih akal, masih akal. Masih masio awar gedeinop, barang gadil tetep zakal hak, nah, kok jaal hakku. Siakin aya, siakin aya, nih kok kandani setanam, wes di awal aku terus gak ngarah, besok ngalah barang hak, kandani kok setanam, wes anggak andes, nih, ya bahwa kok setanam, nih, kok kandani, jadi sebetulnya ini pentingnya ulama, jadi jangan kira eh, tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti, peneliti rata-rata orang kampus, kadang-kadang penirinya ndak ulama, rara rasa nih ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama, biasa. Misalnya Said Abdul hadzah itu eh, termasuk kutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayimadal, muridnya Ibnu Demiyah. Dulu lama dia ya, biasa saja. Saya ya berkali-kali dah kuno tapi bukan karena apa-apa. Ya Bu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, warga istri kiri itu, kalau sholat kuno terus sampai ke kunut. Ya biasa saja. Damat, ya. Karena kunut Nazilah itu karena ada masalah. Yang mana akhir masalahnya beliau pun terusnya nggak apa-apa itu ya ya nggak masalah yang masalahku ilmu kurang, kurang terkecangkeman itu masalah wes kurang parmu saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan terus kita sama lihat nanti di kita Mahalli. kenapa sholat jenazah harus di depan ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan Mayitnya di depan tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal yang mengarang kitab masyarakat, orang minyajud talibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah saya itu boleh di belakang, pilih-pilih imam kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi masuk akal ke masuk akal, tapi ya udah praktek <tik> <tik> <tik> ya mau ngomong masuk akal, tapi ya masuk akal, tapi udah masuk kok wajib kok ngarep, itu balasannya apa? kok bisa so wajib udah kok ngarep kok Nah sekarang terbukti di Arab Saudi Di Arab Saudi era dulu itu Setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan Dekat kak Sikat cerita tahun 84 atau berapa Ternyata itu senjata laras panjang Jadi senjata laras panjang dibungkus Pura-pura apa? jenazah Setelah di depan ternyata Senjata terus dipakai pemban oh. Tapi akhirnya enggak banyak, banyak. Memang dilindungi Allah Semenjak itu trauma sekarang tuh sama kalau sekarang haji atau umroh kan tiap dalmat tuba kan dari sholat janazah itu janazahnya di kamar janazah agak di depan artinya kan di belakang mushol ya, di belakang yang sholat. Nah ini Alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan orang kaji, situ kaji. So mati wakil, men gak Gak situ uwuf wong. Bukan jenazah. di Indonesia tok nak kaji mati. Pabeh dicopot ngarem. ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra pro teknologi, kita Oke tak kebal karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau matiet itu kan ndase gak lor sikile gitu. Madewi Blat, banyak ya gitulah orang Madewi Blat pokoknya Sirayan yang lor, Sigilin yang itu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejadian satu tamu itu berkeyakinan Sirayan yang kidul. Gitu. ya. Di sini kan ada masuk sebagian Sirayan yang kidul, Sigilin yang. Belan tamu itu keluarga nih. Terimal yuk yuk pindah, yuk muter. Gak tonggo kan, muji ini barang rawan terus itu kondisi aku seperti terusQAI territory ya ganti bangsa people unacceptable kalau keputusan yang tertinggi khusbah ada wibSA jari muddy hahahahhaa informed nobody ultimate money by pain nahemistas... rutin marami meh CAMidi website like... heheheh hehehehehe hahaha heheheheheisin Heheheheh hehehehehespacea khusbah sono sway Morrisrerre RichardR exceptional a caementerah Martinez perdigoke però mu perché sirrah실 l Septica colisic assumptions... Tenang, maaf kok, ndak murid. Pulau sudah apa keluar Saya masuk. mikirnya. Yang pun pun gus, sholat sholat. <t -tul -mikir> <t -tul -mikir> Jadi artinya, kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena itu masalah iya, masalah apa? Kamu gak. Yang kuiso, tenan tentang kalimat dari kusoh tenang, rawleh anu. Tapi Saya salat gaib uh, misale misalnya kemarin Mbak Asim Muzati wafat orangnya wafatnya di Malang Malang uwetane Jogja oleh gak wong Jogja salat gaib uh. oleh kan Padahal mayite kok ngono iki <im> euh, ngono terus sekep fatwa mayit kudu ngarep yang di timurnya Malang boleh salat gaib uh, yang baratnya enggak boleh karena ngungkuri mayit nah, gendeng aja-aja ibu <imis>. Ibu <imis>. usah ngono ngajiku sing khatam ora khatam kecangkem Mana dalilnya ora tau <laughs> maca kitab kok